mobil eh, yeah. mobil remote mobil remote mobil remote. remote harga penasaran gak, nah. gak sih guys penasaran gak sih guys gue kita akan unboxing yuk <septi> <septi> Wow. kotak kota kau -kota -kota -kota -kota -kota. Ah, Yo. Ya, ya. ya. ya oh, baterai baterai baterainya taruh remote, sini dulu remote wow meri Wow. Halo. remote. Wow. dia yeah lihat belakangnya itu ada spesifikasinya apa aja disolasi hmm. disolasi aku balik hmm. wow biasanya ditarik bisa nah gitu Ya apa ditarik? Ah, si dulu sini. Cepet dulu Nah, iki iki? Ini baterai mau Coba di Ini baterai apa ini? dibuka, heeh. buka. Oh apa saja perlengkapannya dicek ada baterai taruh ini, ini. remote oh, ini puter eh. Ter. nah. hmm. terus hmm. apa lagi Mond, oh iku ya? singkai ngeterung ngeterung yang kecil hmm. Coba baterainya dipasang, sudah ada baterai nggak? Ini dipasang. Baterai Bentar. Ada trennya nggak di situ pasti? Tidak. Cek. Tidak. Kenapa pas ini? Oh, ini Tiga buka sih. ada. ada. Oke. Hmm. tracing Minta, ambil gini. Ini di sini. Dikasih lihat satu-satu. Mobil, perenangannya apa saja. Hey remote ini awas ini Charger, charger, terus. baterai, baterai. Oke, Remot. plastiknya. ini yang lagi. Oh Yang lagi ada. Mantap, Kai. Ayo sana. Eh, dibuka pasang. Oh, pasang. Ini saja. Iso. Mana dia? Titilah. Kayu. Ini jangan yang ini tuh. Kosik. Luruh. ini. pasang baterainya. Baterai. Ah. Balik nah, uh. Harus diperhatikan gitu. Plus minusnya. Nah. Hmm. begitu. <susuk> oh, <miskin. simus> oh, Guys. Ah, gitu oh, uh, nah. Seru. <susuk> oh, oh, ini mantap. gitu loh. kau lagi Hmm kita roling api ah oh, dikasih lihat di sini loh di titipan isu nya ah gitukan sih sure tapi dipasang dulu baterainya baru itunya dimasukkan Oh, dipasang sih baterainya. Posisi oh, baterai ini itu kan sini. Ini dia. Oh. Hmm. Nah. Ini dia. Rahat deh. Yuk, guys. Yeurep tu tu tu tu tu tu tu. Jangan lho ciri sana. Nanti Is. klik dulu nah. nah. terus sekarang tutupin. Nanti. Oh, ini. Oh, dinanti. Ini nih trolbu. Nah masuk ke mm. dulu. <coughs> <Yeah. coughs> <coughs> <coughs> Lalu sana kita coba ini mam ini kita coba kita coba sekarang guys apakah mobilnya bisa jalan? ini dipencet dipencet dipencet. ini loh ini ini ini Ya, masuk dulu. Ah, ya. Oh, sana undur. Sudah ber jalan terus. Mantap, guys. Eh <laughs> ayo muter -muter, muter muter muter <tuk> nah. muter muter muter muter, ternyata belum mahir ternya. pertama kali wah huh. nyangkut mundur mundur Ini... bisa offroad heeh, mundur mundur heeh, heeh, Halo. bater ini kurang kuat diambil di terus lihat ngomong dulu oke okay, guys oke okay, guys Akhirnya, <laughs> Anda dinyatakan sukses. Ya, bisa ya, beroperasi, ya, dengan beroperasi dengan baik. Ya. Oke okay guys, ada di tutu, ada Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Besok kita ada. Live main besok kita live main mobil remote. Ada. Ada di tutu, ada di sampai bocah, bocah 57 tujuh. Okay, terima kasih.